Yo, what's up guys, welcome to my channel. Gue berulang afif. Oke, okay guys, welcome lagi ke channel tercinta dan terkeren. Oke, okay guys, ya, kalian udah lihat pasti channel gue udah mencapai 500 subscriber dan saya berterima kasih kepada kalian karena kalian telah mensubscribe channel gue. Dan, bagi sebelum lanjut ke video ini, bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe di bawah. Dan bagi kalian yang ingin tahu update terbaru baru dari video gue silahkan nyalain loncengnya di bawah guys. Dan kalian jika suka dengan video gua, silahkan like guys. Oke. Okay. Jadi di spesial 500 subscriber ini gua akan melakukan challenge tapi tidak di video ini. Nanti di video selanjutnya. Di video ini cuma bisa mengklarifikasi 500 subscriber doang guys. Jelasnya itu gua kurang tahu dan kurang pasti kapan di upload -nya dan kapan dibuatnya tapi itu akan dibuat video challenge -nya, guys gua akan bersama temen gua yaitu tetangga gua tepatnya dan jika channel gua ini udah mencapai 1000 subscriber gua akan melakukan bagi-bagi ke temen gua bagi-bagi makanan, lalu ya terakhir temen gua lain yang dekat dan akrab yang suka support gua dari nol subscriber sampai sekarang guys oke okay. temen gua itu intinya selalu membantu gua melakukan support ini meskipun dia tuh netel ya, video gue di samping gue bikin gue tuh malu guys gue tuh juga suka bukan gue suka maksudnya gue tuh paling malu kalau ada orang nonton video gue di samping gue bisa guys bikin gue malu ya uh, jadi apa namanya jika tapi maaf aja ini guys ini masih pakai kamera handphone bismillah bisa membeli kamera yang 5 juta guys Sulit. Tapi nanti kalau akses di jalan maka bagi kalian yang subscribe video ini Silahkan subscribe agar bisa mencapai 1000 subscriber. Bismillah di uh, 5000 subscriber gua akan giveaway giveaway. Menurut gue harganya itu ratusan itu gue buat pertama kali jika video belum mencapai 500 uh, apa namanya? 5000 subscriber gua akan giveaway Bener benar giveaway guys Oke. Okay? Dan sampai sini saja video gua kali ini bagi kalian tertarik dengan video gue silahkan like bagi kalian yang, uh, yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe di bawah Oke, okay? subscribe, subscribe, bodoh, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe Dan, nyalah loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video gue Jika gue video uh, video baru, kalau kalian udah nyalain lonceng, pasti kalian bakalan tau video dari gue yang terbaru Oke, okay? dan dari gue, bye-bye